Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alfaris Masih. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sesuatu hal yang cukup menarik, yaitu bagaimana cara kita agar gampang fokus di saat melakukan telepati. Teman-teman, fokus di dalam telepati tentunya terbilang penting. Karena kenapa? Dengan fokus, pikiran kita dengan pikiran target bisa terhubung dan apabila pikiran kita dengan target sudah terhubung maka apapun yang kita pikirkan target akan merasakan hal itu namun masih banyak dari teman-teman yang mengatakan kalau dirinya sangat susah fokus di saat dia melakukan telepati membayangkan pesan yang ingin dia kirim selalu saja pikirannya terbagi-bagi kadang ke pesan, kadang ke hal yang lain hal-hal yang terlintas di pikirannya dan hal itulah yang membuat telepati yang dilakukan gagal lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap fokus pada pesan yang ingin kita kirim teman-teman sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal ini seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya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 di saat kita melakukan telepati teman-teman fokus dalam telepati artinya kita hanya memikirkan pesan yang ingin kita kirim pikiran kita hanya pada pesan bukan pada hal yang lain tetapi biasanya biasanya di saat kita melakukan telepati pikiran kita terbagi-bagi kadang ke pesan kadang ke hal-hal yang lain yang terlintas di pikiran kita dan hal itu pasti teman-teman hal itu pasti kita alami pikiran kita kemana-mana itu pasti namun hal itu bisa kita akali teman-teman kita bisa akali agar pikiran kita hanya pada pesan yang ingin kita sampaikan kepada target jadi begini teman-teman Sebelum kita bahas tentang bagaimana cara agar pikiran kita tetap fokus pada pesan, kita perlu tahu apa yang menyebabkan pikiran kita kemana-mana. Kita perlu tahu itu. Ada beberapa hal yang membuat kita sangat susah fokus. Hal pertama adalah biasanya ini masalah posisi. Kalau posisi kita tidak nyaman, maka pikiran kita akan merespon hal itu. Kadang pikiran kita pada pesan, kadang pikiran kita pada rasa yang tidak nyaman itu. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua. Hal kedua ini saya yakin teman-teman semua pasti alami. Yaitu rasa ingin tahu. Saya yakin teman-teman semua alami hal ini. Contohnya begini teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan rasa ingin tahu? Ketika teman-teman sedang membayangkan pesan yang ingin teman-teman sampaikan tiba-tiba teman-teman di saat itu mendengar sesuatu ada sesuatu yang berbunyi terkadang pikiran kita merespon hal itu ingin tahu tentang apa sih yang barusan berbunyi di saat teman-teman melakukan telepati membayangkan pesan tiba-tiba ada sesuatu yang teman-teman rasakan. Biasanya, gini: teman-teman di saat teman-teman melakukan telepati pada posisi berbaring, yang sering terjadi adalah biasanya kita merasakan tubuh seperti melayang dan terkadang teman-teman pikirannya merespon hal itu, bukan pada pesan di saat teman-teman melakukan telepati. Membayangkan pesan, tiba-tiba ada hal-hal yang terlintas di pikiran teman-teman. Yang berbeda dengan pesan. Dan yang sering terjadi adalah pikiran teman-teman merespon hal itu. Pengen tahu. Rasa ingin tahu inilah yang membuat pikiran kita kemana-mana teman-teman. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga yang menyebabkan kita sangat susah fokus. Yaitu di saat kita melakukan telepati baru kita cari-cari pesan di saat kita sudah tenang, sudah duduk, posisi bagus di saat itu baru kita membayarkan kira-kira pesan yang mana yang bagus yang ingin saya sampaikan gambaran seperti apa yang bagus, kondisi seperti apa yang bagus di saat telepati baru kita cari pesan hal itu sebenarnya cukup-cukup membuat pikiran kita terbagi-bagi karena di saat itu pikiran kita akan mencari terus, mencari terus kira-kira pesan yang bagus seperti apa. Ketika kita sudah dapat gambaran satu yang menurut kita sudah bagus, kita membayangkan nggak begitu lama tiba-tiba pikiran kita mencari gambaran yang lain. Jadi sebaiknya teman-teman ketika sebelum melakukan telepati, teman-teman sudah harus persiapkan kira-kira gambaran mana yang bagus, pesan apa yang bagus, pesan seperti apa dan gambarannya seperti apa. Dan di saat teman-teman lakukan telepati, teman-teman hanya membayangkan hal itu. Itulah tiga, uh, tiga hal, tiga poin yang secara umum yang biasanya membuat pikiran kita kemana-mana, membuat kita sangat susah fokus pada pesan yang ingin kita kirim. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tetap fokus pada pesan yang ingin kita kirim kepada target? Yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus cari posisi yang betul-betul membuat teman-teman nyaman. Sehingga teman-teman mudah untuk konsentrasi pada pesan yang ingin teman-teman kirim. Agar pikiran teman-teman hanya fokus pada pesan tersebut. Kemudian yang kedua, di saat teman-teman lakukan telepati, pikiran teman-teman akan terbagi-bagi itu pasti teman-teman akan alami hal itu dan teman-teman usahakan harus sadari itu dari awal teman-teman akan merasakan sesuatu nanti teman-teman akan mendengar sesuatu nanti teman-teman akan berpikir sesuatu nanti itu pasti teman-teman harus yakin kalau hal itu akan teman-teman alami Ketika teman-teman yakin akan alami, maka pikiran teman-teman cenderung untuk abaikan hal itu. Karena pikiran teman-teman sudah tahu. Seperti itu. Contoh ketika teman-teman masuk di dalam satu ruangan, dan teman-teman sudah tahu kalau di dalam ruangan itu ada orang. Dan ketika teman-teman masuk, pikiran teman-teman sudah tahu tentang hal itu. Dan lebih cenderung untuk mengabaikan. Kalau seandainya teman-teman tidak tahu kalau di dalam ruangan itu ada orang, maka pikiran teman-teman akan merespon itu ketika teman-teman melihat kalau ada orang di dalam ruangan itu. Kurang lebih seperti itu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, teman-teman harus persiapkan pesan terlebih dahulu sebelum melakukan telepati. Jangan di saat melakukan telepati baru mencari pesan yang ini atau yang itu, yang itu atau yang ini. Teman-teman harus mempersiapkan pesan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, keempat yaitu buat pesan yang menarik dan gambarkan di pikiran kita. Kalau pesan itu tidak menarik, maka pikiran kita merespon pesan itu hanya sebentar dan memikirkan hal yang lain. Jadi teman-teman, pesan yang kita kirim adalah pesan yang kita ciptakan sendiri. Kita buat sendiri atas kemauan kita sendiri. Bukan disuruh orang lain untuk membayangkan sesuatu. Bukan pesan itu dikasih sama orang dan mereka suruh kita untuk membayangkan. Bukan. Tetapi pesan itu adalah pesan yang kita ciptakan sendiri, kita bayangkan sendiri untuk kita sampaikan kepada target. Kalau pesan itu tidak menarik, pikiran kita merespon pesan itu hanya sebentar. Kadang begini, kita menciptakan pesan tentang cinta. Terkadang kita membeli pesan tentang cinta itu sangat sederhana dan biasa-biasa aja. Dan hal itu direspon oleh pikiran kita juga biasa-biasa aja. Intinya seperti begini teman-teman. Pesan yang menarik bagi pikiran kita, adalah pesan yang dimana melibatkan perasaan intinya disitu kenapa pikiran kita ada yang bisa fokus pada pesan itu begitu lama begitu jelas begitu detail karena kenapa? kuncinya adalah pesan yang ingin kita kirim melibatkan perasaan sesuatu yang melibatkan perasaan itu sangat terpikir jelas, tergambar jelas di pikiran kita, dan bertahan begitu lama. Kalau teman-teman buat pesan tentang cinta, atau apapun itu, usahakan melibatkan perasaan. Buat pesan itu sedramatis mungkin, agar pikiran kita merespon hal itu, menggambarkan hal itu begitu jelas di pikiran kita. Karena pikiran kita lebih cenderung sesuatu yang melibatkan perasaan. Buatlah pesan cinta yang sangat menyentuh dengan perasaan teman-teman. Agar hal itu tergambar jelas di pikiran teman-teman. Dan sangat susah pikiran kita beralih dari pesan itu. Biasanya yang saya lakukan seperti itu. Pesan yang saya gambarkan, pesan yang ingin saya kirim adalah pesan yang melibatkan perasaan. Karena itulah cara saya mengakali agar pikiran saya tetap fokus pada pesan itu. Karena di saat kita melakukan telepati pikiran kita kemana-mana itu pasti. Pasti kita alami. Dan cara saya untuk mengakali hal itu seperti itu. Saya buat pesan yang dimana pesan itu melibatkan perasaan. Nanti di video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat pesan cinta. Pesan cinta yang... Seperti apa Nanti saya bahas di video berikutnya Di poin selanjutnya teman-teman Oke teman-teman Itulah uh, beberapa poin Tentang Bagaimana cara kita agar gampang fokus Yang pertama tentang posisi Yang kedua Tentang kita harus tahu bahwa Di saat kita terlipati nanti Pikiran kita terbagi-bagi Itu pasti kita alami Yang ketiga Teman-teman harus mempersiapkan pesan. Dan yang keempat yaitu buat pesan yang menarik agar pikiran kita lebih bertahan lama pada pesan itu. Usahakan buat pesan yang melibatkan perasaan. Oke teman-teman, di video berikutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana cara kita membuat pesan cinta di dalam telepati. Untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Alvaris Masih.